Ini, kita akan membahas tentang kegiatan vaksinasi yang merupakan program dari pemerintah baik dari pusat, provinsi, kabupaten maupun kecamatan. Nah, masalah yang terjadi adalah menurunnya motivasi masyarakat untuk melaksanakan vaksin di tempat-tempat yang telah disediakan. Eh, pada saat ini terjadi kendala adalah dalam keadaan berkuasa. Nah. Hadir bersama kita beberapa orang narasumber yang pertama bapak Kapolri kita kecamatan Tiga Lusoto Kampar, bapak Apriusdi, yang kedua bapak camat kita kecamatan Tiga Lusoto ya bapak Lukiyan, dan yang ketiga dari pihak kepolisian bapak Kapolsek kita dan selanjutnya perwakilan dari bapak dan Ramil Nah baiklah. Beruntung sekali bagi kita yang selalu berada di channel yang di official ini akan mendapatkan sedikit penambahan ilmu tentang kegiatan vaksinasi ataupun permasalahan yang ada mengenai vaksinasi di bulan puasa. Nah, untuk yang pertama kali e, kita minta kesediaan Bapak KUA menjelaskan apakah boleh vaksin itu dilaksanakan di siang harinya pada saat keadaan Uh, dalam berkuasa. Nah, seperti itu Bapak Terima kasih. yang untuk mengawal vaksinasi. kita tinggal mengajui kepada adanya Papua Nugini nomor 13 belas tahun dua ribu satu vaksinasi covid 19 pada saat dewasa. Okay. Di Papua Nugini tersebut itu disampaikan bahwasanya vaksinasi covid 19 yang dilaksanakan pada siang hari bulan Ramadan dengan cara suntik atau injeksi yeah. itu tidak membatalkan puasa. Yeah. Artinya dibolehkan selama atau sepanjang imunisasi itu atau vaksinasi itu tidak menyebabkan adanya dorong bagi uh, apa itu dorong? dorong, membahayakan, membahayakan bagi, ya. uh, orang yang uh, vaksinasi tersebut ya. jadi sebetulnya walaupun hari ini Sudah. untuk ini proses untuk kambar kita merasakan berkurangnya minat uh, dari masyarakat kita uh, untuk masyarakat vaksin salah satu untuk pejabat memiliki karena menanggap dia kangenang lama, takut untuk Yeah. mengapa ini tidak membatalkan puasa? karena vaksinasi-vaksinasi ini dilakukan melalui suntik. Yeah. kecuali vaksinasi ini atau vaksin ini melalui mulut, melalui telinga atau orang lain yeah. yang bersifat memasukkan cairan ke dalam badannya ini yeah. jangan membatalkan puasa. Yeah. makanya ini baru sudah ada jawaban yang pasti dari majelis ulama indonesia yeah. melalui perluasnya nomor 13 tahun 2021 dan tang mau sih hukumnya boleh melaksanakan vaksinasi pada siang bolong model. Namun tentu kami juga mengharapkan, andai sini kita kita awasi, macam zaman uh, masyarakat kita awasi juga melaksanakan vaksinasi bolong model. Ya kita sarankan, kita menghimbau melaksanakan vaksinasi pada malam hari bolong model. Karena mungkin nyaman, lebih mungkin karena ini lebih, ini. Ya, kan, karena ini lebih, lebih aman dan lebih tidak uh, membuat masyarakat kita menjadi uh, bingung atau ragu. Kami rasa itu yang lebih. Nah, ini Kalau Pak oh, uh, pakua, uh, kalau seandainya masih ada keraguan di masa kira-kira, ada rujukan nggak buat dilihat atau dibaca uh, video ataupun uh, ini? Ya, sebagai rujukan, ya, Paku. nah, nah, pakua yang ah, itu, karena kita memang iya. mau untuk pakua itu, karena hal jurnang dari kodakusus selama, okay, maka okay. kita bisa melabar atau melihat pada pakua FI nomor 13 tahun 2021, okay, okay. secara khusus untuk membolehkan vaksinasi ini, ada pada pada yang juga para sekolahnya juga ada Pak Anwar dan Pak boleh kayaknya imunisasi. Okay. So imunisasi itu juga sama daripada yang ada. Baik, okay. baik itu selamat sekali. Okay. Okay. Uh, terima kasih kepada Pak Anwar. Ternyata berdasarkan uh, hasil dari Pak Anwar ini eh uh, menyatakan bahwa tidak ada masalah kita melaksanakan vaksinasi di siang harinya. Namun, kalau seandainya kita masih ragu, apakah langkah bagusnya dilaksanakan di malam hari kalau memungkinkan? Nah, sekarang saya minta terus kesempatan kepada Bapak Camat sebagai yang mempunyai wilayah di khususnya di Kecamatan 13 Kotau Kampar. Kira-kira apa yang bisa disampaikan Bapak agar supaya masyarakat kita yang berada di wilayah 300 eh, merasa yakin dan eh, mau untuk melaksanakan vaksin? Terima kasih yang telah Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada Presiden Nomor Semua Pelayanan administrasi. sudah merupakan institusi dan kita dijajar pemberian memberikan kesempatan wajib melakukan kajian apabila ada pelayanan administrasi sudah jadi oleh karena itu kami mengimbau kayak agenda-nya kali ini yang akan terjadi, pasal dalam pelayanan publiknya, <tipun> nah, lainnya kita lakukan vaksin ini. Sebab so, dosis 1 dan dosis dua itu punya limit jangka ya, ya. waktu ia ya, berlaku. <tipun> Kalau lewat dari enam bulan, maka dia akan diudah bagi krokok angka VO akan dimulang proses satu lagi jadi bagi masyarakat yang sudah sangat faksin satu maka segera vaksin. Oke, oke. kemudian ini sekarang kita berada di itu dibolehkan, dibolehkan dan ini meningkatkan. Meningkatkan imunitas Jadi kami lewat uh, channel, DVD, kami berharap bersama kepada Pak Ketua dan sejaratnya termasuk Mui Agama umum sampaikan sosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita menyampaikan tentang koran di Ramadhan, setiap vaksin diterima menyampaikan kehalalan dan uangmu tersebut, agar masyarakat yakin sejatinya tidaknya pelakunya vaksin melaksanakan vaksin bulan Ramadhan juga tidak efek samping dan Tidak mempengaruhi kuasa kita Jadi memang menunjukkan masyarakat 13.14 itu di ulama kita ini Itu, itu di bawah kewangan yang tak berenuhi Kalau menyampaikan setiap malam Insya Allah bisa ajarkan kita Jadi, Sadar dan yakin puasanya ini tumpu yang kedua kami mau menghimbau kepada eh, kampus Kita kemungkinan ada tiga kampus tetap memberikan gerai vaksin ya. Ya. dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat kalau masyarakat itu memerlukan di malam hari laksanakan kita bukan gerai di malam hari nanti semua sekolah gerai akan ini masuk pada kita Kalau itu Dan juga kepada masyarakat untuk dan kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang sudah kita. Lakukan. Dan kita pun sudah menetapkan jadwal dan sudah di, kita sk -kan, dan sampai akhir Ramadan ini. Kita bersenakan. Jadi mungkin itu sementara. Jadi kami berharap, hari ya, kita sama-sama menyelesaikan -sama, vaksin. Meskipun dalam kondisi Ramadan ini, pemerintah membuat program ini dalam rangka untuk menyehatkan masyarakat. Nah, Semoga kita dari vaksin ini kita akan, akan sudah menjadi umum sampai seluruh dunia, termasuk dunia yang akan. Tempat, tempat, tempat, tempat, tempat, tempat, tempat, tempat. Baik itu tadi yang perlu disampaikan oleh Bapak Camat Kita, yang pada intinya adalah membangun beliau kepada masyarakat mengenai kegiatan e, administrasi e, minimal wajib, ataupun e, harus kita melaksanakan vaksin yang kedua. Jadi, jangan salahkan pihak pemerintah, karena itu sudah merupakan aturan yang diajukan oleh pemerintah pusat. Nah, bagaimana pula e, imbauan ataupun... Penyampaian dari Bapak ke konsep kita, kami mintakan kesediaan kesedihan waktunya Silahkan Bapak Salam Assalamualaikum Ini adalah TGZT TGZT TGZT Ini adalah Kepala mengajak kita Memang tahu Apa kebutangan Keselebihan yang kita tahu Dalam kumpulan ini Ini Ini Kita membahas masalah pelaksanaan pakti di Terima kasih Bapak, kami dari yang selalu program pemerintah konderaan sampai di bawah. Karena programnya dilaksanakan demi subjeknya dan kesehatan masyarakat kita. Apalagi, dalam kelompok Sarmadol ini, tidak untuk kemungkinan, di waktu diterima, masyarakat kita akan keluar, gitu, orang -orang, keluarga, pemaham, Kita menghindari semoga Tidak dan menjama, kurganus, sampai, gitu, masyarakat kita bisa dalam bulan Polisi selalu siap mengawal dan mengajak Untuk program dari kami dan polisia, Alhamdulillah ini situasi menyampaikan tentang vaksin. kami secara singkat dan ringkih yang mana vaksin adalah merupakan program nasional, yang mana vaksin ini merupakan program pemerintah yang sejujurnya tak lain adalah untuk mencegah yang menurutnya penyakit virus kemudian, kekuatan menyatakan lebih baik kita mencegah dari beradaan membatik dalam motor kita, sehingga apabila kita bersatu menyerangkan masyarakat bahwa pemerintah tidak ingin masyarakatnya terkendala oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian program ini nah yang membuat kita sehingga masyarakat percaya dan bahwa wabah ini betul-betul ada. Untuk itu kami sebagai pendukung dalam perusahaan ini kami sangat, sangat berterima kasih sehingga pemerintah bisa menanggulangi tidak berkembangnya virus covid -19 sampai Itulah yang kami sampaikan. Saya akhiri asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi hasil dari pembicaraan dari pihak Kantor Urusan Agama mewakili ini dari Bapak Camat 1314, dari Bapak Kapolsek 1314 dan dari Bapak Dandamil 1314. Dapat kita simpulkan bahwa yang pertama adalah tidak ada terjadi permasalahan ataupun membatalkan puasa kita ketika kita melaksanakan vaksin di siang harinya Dan dari Bapak Camat juga bisa kita simpulkan bahwa e, masalah administrasi sampai ketika bawa akan dipindah dulu Kalau tidak e, melengkapi e, syarat e, sertifikat minimal sertifikat vaksin yang kedua Dan dari Bapak Kapolsek tentunya di dalam gelombang e, di bulan puasa ini ada yang kurang Mudik nantinya tentu dengan vaksin inilah cara kita untuk menghindari perkembangan virus corona. Begitu juga disampaikan oleh Bapak dan lagu kita sama seperti disampaikan oleh Bapak Kapolsek, artinya mereka mendukung atas program vaksinasi yang telah ditanamkan oleh pemerintah pusat kita. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.